bahwa ada 64 ketua relawan Jokowi hingga puluhan ormas di Jabar mendukung Prabowo menjadi presiden 2024 ya sebanyak 64 ketua kelompok relawan Jokowi Dodo serta puluhan ormas ya LSM, LSM dan pondok pesantren di Jawa Barat mendeklarasikan dukungan bagi Prabowo Subianto sebagai presiden di 2024 Nah, deklarasi masyarakat yang tergabung dalam komunitas Prawiro itu digelar di Mall BTC Bandung pada hari Jumat 17, ya, 17 Februari 2023. Nah, Ketua Prawiro Jabar Budi Setiawan menganggap Prabowo sebagai sosok pemimpin yang cakap dalam bekerja, memiliki keberanian, dan sudah teruji kesetiaannya kepada NKRI. Dia juga menilai bahwa Pak Prabowo Sibianto sebagai tokoh yang memberikan solusi dari berbagai tantangan dinamika dunia global. Karena pengalaman dalam dunia militer bergerak cepat dalam mengerjakan program pemerintah hingga kemajuan rakyat. Faktor-faktor tersebut yang membuat ya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia. Saat ini kata dia, Prawi Rojabar, sudah memiliki pengurus di beberapa kabupaten dan kota. Di antaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran. Dia berharap Prabowo terpilih sebagai presiden ke-8 Indonesia. Sebab dirinya meyakini Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera berdaulat serta mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul di bawah kepemimpinan Prabowo. Nah, itu kawan informasi ya yang terjadi sekarang ini bahwa ternyata ya, awal-awal dulu yang mendukung Pak Prabowo yaitu adalah Projo ya setelah Projo muncul jomban nah sekarang ada 64. Ini informasi kawan dan terus bergulir dan Bagaimana menurut sahabatku ini sambil kita rokok-rokokan yang jelas ya dukungan terus mengalir ke, Dukungan terus mengalir ke Pak Prabowo walaupun Pak Prabowo sendiri belum Belum kampanye-kampanye ya belum tapi dukungan sudah semakin banyak yang maju Nah informasi juga hari ini ya saya dengar informasi hari ini hari Minggu 19 Februari 2023 di Cipayung, Bambu Apus, ada juga di sana dibentuk relawan yang mendukung Pak Prabowo. Jadi ini semakin banyak organ-organ ya, relawan yang mendukung Pak Prabowo. Nah termasuk kayak Joman ya, waktu beberapa waktu lalu. Bahwa uh, dengan bergabungnya Joman, itu baru tahu. Joman itu baru tahu bahwa ternyata Pak Prabowo itu berbeda ya, berbeda. Dengan apa yang mereka selama ini ketahui terkait pribadi Pak Prabowo. Nah, ini saja kawan. Kita tunggu monitor ke depan dan sampai jumpa.